apa yang ingin ibadahnya musuh sampai padahal diterima maka ikutilah saya disitulah kita dianjurkan ikut yaitu apa yang camalkan termasuk kori dirinya jadi kalau kita kepingin ibadah kita diterima oleh allah maka kita harus tahu siapa yang menuju kepada allah Jalan ya, itu sudah ditunjukkan oleh Syahabu Asyidriya ya itu dengan dia Jadi insya Allah seperti kita mau ke Perintah jalan Maka kita di jalan ini, maka kita akan sampai di Perintah Bisa terus kita membuat sendiri Kita akan sampai Itu ya, masuk tujuan mungkin. Kemudian Torigo Sardiria istimewanya Orang yang masuk Torigo dia. Ia tidak termasuk kecuali namanya sudah tertulis di Loh Mahfud. Tahun <tik> ini, bulan ini, minggu ini, hari ini, jam ini, menit ini, Bapak Ibu ini akan, yaitu apa namanya ikut paripurna dia itu memang sudah ada tulisannya. Berbahagialah, beruntunglah bagi Bapak Ibu <tik> yang mengikuti paripurna dia, namanya sudah tertulis di Loh Amin <tik> Memahbudi tempatnya Al-Qur'an, Memahbudi Al tempat yang sangat tinggi. Insyaallah kalau kita melakukan melaksanakan taliqut dengan baik, kita akan diangkat, cucukannya sampai di luar nabi nanti. Yang kedua adalah, kalau kita stres, itu kita sembuh. Yang ketiga adalah, bila mana, kuali kutub itu diambil daripada kuali dan tutorial 8, setiap 100 tahun ada wali 124.000 wali dan wali kutubnya 8 pola jaman sekalian itu diantara kita mengetahui bahwa itu yang penting bagi kita supaya ibadah kita sampai kepada Subhanahu. ya dengan apa? dengan pemikir. Apabila kita cukup pintar ilmu, pintar agama, kita cukup ketenangan bukan dari situ. Wallah dinaan menutpat main ukur bukan di Orang-orang yang beriman hatinya bisa tenang. Pikirilah Kisik dengan fikir kepada Allah, bukan dengan ilmu, bukan dengan sulit, bukan dengan ketucukan, tapi dengan berdiri kepada Allah Subhanahu. Ketenangan penting ketenangan roh itu kan buat. Luan Allah apa? Bicara buat aji dikatakan Allah di titilah hitam ma'inal. Kalau kamu ingat ketika hati kita menjadi tenang, kalau hati kita tenang, semuanya akan menjadi tenang. Karena dinamunya ketenangan itu ada di dalam hati kita semua. Hai nah, perlu sekali kita ketenangan dan sudah masanya bagi orang-orang ini ada tua-tua tidak lagi apakah forum masanya mereka yang beriman hatinya untuk bisa tenang tidak dengan berpikir pasang dunia sudah tidak karuan kita mau cari ketenangan di mana-mana tidak -mana ada. Hanya itu, Allah, kita berzikir. Insya Allah, demikian. Dan kita semakin banyak berzikir, pada semakin dekat semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin pernah, Santa Mu, Tawalisan, pun baik manusia adalah, yaitu apa, bila mana kita mau mati, lisan kita, bibir kita, basah dengan berfikir kepada Allah subhanahu Maka itu itu adalah kunci kepada keutamaan Selalagi kita banyak membaca kalimah la ilah Man akhiru kalam ilah ilahiru tahulal Apa yang akhirnya membaca Allah dia masuk suruh yang hadirah di surga semua amin ada satupun yang masuk neraka amin semua ini ada surga insyaallah yang menunggu dan maka Dan kata abdulillah ya nabbas mana akal wa aktor wa tikroh siapa cinta pada Allah harus banyak berikir wa sambratuhu wa yagul wa birohmad wa birohmad wa biroh kita akan kasih oleh ya Allah akan dimi maafkan dosanya oleh Allah kuah tuahnya juga wah, ucah, dia, wah, ulihai, kuahnya, kita akan dimasukkan surga bersama para nabi dan wali-walinya Allah semoga kita di surga semua wakil mau kita hijau ini akan dimuliakan bisa melihat Allah kita melihat pemandangan surga yang begitu indah tidak enak kecuali melihat Allah subhanahu wa ta'ala muka kita nanti bisa melihat Allah semua nanti hidupnya oh. yang kita kepada Allah subhanahu dalam oh. ya. ya, yang mati itu enggak ada kaitan dia Bayaan, ah, gak ada kaitannya, maka dia matinya Dia wakilkan matinya, mati jahil, iya Menikafir Menikafir, ma'umwi bilahi Bisa, Karena itu kita berhikir juga harus istiqomah. Dengan ladi naka lu rebuna Allah Umastadu mereka yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Artinya menyebut nama Allah berhikir kepada Agusti Umastagamu kemudian kita istiqomah Karena tidak terus kita kadang luas, kadang-kadang Kita kerja sama manusia saja Jadi BNS kadang-kadang kerja kadang terjaga tangga, itu dicapai lah, ditulisai lah. Nah kita semua Allah harus istiqomah Kita baca Mari dan Pak Subuh setelah itu Pak Tata Nazadu alaihi wa Malaikat banyak sekali turun kepada orang yang mau berhenti. Ada malaikat sihir, malaikat yang pesan aku mau mencari orang berhenti. Mau cerja laporkan allah di daerah sini banyak orang berhenti ya allah. Jauhkanlah mereka dari bencana. jauhkanlah mereka dari penyakit, jauhkanlah mereka dari semua bala malih dah turun semua sama, dengan adat, dan hofur, dan kalau kamu sudah berhenti istikamai. jangan kamu takut jangan kamu susah di dunia ini ya jangan kamu susah jangan kamu takut bila dipanggil oleh Allah silahkan bila masuk dalam kubur ke teman-teman jangan takut bila mana besok ditimbang di amal akhirat jangan takut Wahsiru berbahagialah kamu dengan surga. Allah itu yang kamu semuanya sudah dijanjikan untuk masuk surga semua. Bagi orang yang berpikir itu yang istiqomah di dunia ini juga diberi bonus. Wa allahu istiqomah toripati. istiqomah dalam toriko. Maka mereka adalah apa? akan diberi minuman seperti minuman air tawar yang diberikan orang haus kita haus ketenangan nangan pikiran hati Insya Allah, kalau berdzinya betul-betul hilanglah ketawa apa namanya eh, hilanglah kehausan kehausan itu Insya Allah tuh yang boleh dan kalau ngamalkan kalau bisa Bismillah lisannya tapi hatinya juga bisa nah istighfar misalnya juga is, jangan hanya luarnya saja yang baca istighfar, tapi dalamnya nggak dijaga nanti kayak apa? kayak mangga, luarnya bagus tapi dalamnya busuk oh, so, ya? tahu bapak ibu bisa menjaga semuanya. Assalamualaikum, saya mohon untuk istiqo. Baca abad damah ribuan badak Subuh Subuh pentingnya kayak awal Penting kan dulu urusan kepada Gusti oh. Urusan untuk hidup selamanya di dalam surga Nanti-nanti ada orang Bagaimana nanti kalau ke duren urusan duni oh. pentingkan dulu Ya sebentar 10 menit 15 menit Subur kalau di sana sudah selesai tinggal. Kan? Terima besok negarimu. Kita siang mari kita di sini siapa yang di depan sendiri ayo alligator... <humsalam> <hatis> bingulnya itu berenang-renang manis. dalam percakapan solong. artinya tadinya diputip ibu-ibunya dan bapaknya okay. Sudah Ikuti saya ya. Ibu <tuk> ini. <menceng> <tuk menceng> Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha wa anna Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi illallah Rasulullah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Al-Lahiyah ilaha ilaha ilaha al Wa atubu ilaihi. Al-Ilah ilaha ilaha ilaha al Wa atubu ilaihi. Nanti akan nama Nabi sebut kita harus semangat Baca sholobohu Setelah kita haduro selesai Kita baca istighfar tiga kali 90 ke bayi saya matanya di Saya bilang Allahumma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 আল্লাহু আকবার আলহামদুলিল্লাহ ইয়া Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua semua Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. matanya. azim. <imitation> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Allahumma <tik> ya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 Ya Ya kami kami kami Oh Rasulullah, ya dan ya allah Allahumma tawil 'umrana wa tawaffana ya ya Allah inna kadbas wa khatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam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 Tuhan-tuhan jadi segera sebuah tanpa diri dunia erat Mudah-mudahan selamat dunia erat Kalau yang bisa nangis lagi Pasalnya aja dipegang Mereka Meledak-meledak Dipegangin akhirnya Penangin Penangin tidak Tuhan Moga kita ditekan semua Selamat semua Itu supaya kita tahu paham Maka kita batikan ini buku dulu nih Di Pak I Ini buat ini Nanti bagi panggil Paget belakang Nah itu mau dicuduhnya, jangan dicuduh Seperti lanjut begitu, empat, lagi, mau, yang atasnya masih dibuka laman nomor ini, ini jadi Aduh, oh, oh, oh. Ayo, kiri kiri <S Malaysian> Ini bingun... ya. halaman 15 ya Coba dibuka Sudah belum? Ini halaman nah, 15 itu Ya kalau yang bahasa alat Yang batas yang bawa itu kalau bahasa bisa Aku ada pertama nomor satu ini Ya. Yang memerjuah adalah kemudian yang di jami sultan wa yagho'unan barukatim wa wat wat nah. wa wa wa wa fi wa fi wa al nomor tiga S nomor tiga. empat Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Ila hadratin simpina Wa mulikibina wa mulakiruhina Al-alim al-allama Abu Muhammad Bawa Utti Muhammad Utti Binali bin Yasin ya, Yahya Waragamu al-adhi siyatin Wa al-adhi siyatin wa al-alim barata Ustu kepanakum Ustu يوسف رسول untuk sensur itu pohon naujrad di mistini pimpin bisa atau kamu wa terus juga dibuka di sana ada perbincangan astagfirullah dan Nah, kita ngambil yang sempurna aja, astagfirullahaladzim. Yang astagfirullahaladzim, kalau saya dibaca, berapa kali 100 dibaca 100 kali? Eh. 10. Terus ada 150 harga, nah, nah, nah, Muhammad, Ayuh. ini sobat nah, nah, yang gede, yang panjang yang ditawa. mau Mobil yang mana? Ayuh. Ini satu bagian, lakukan dua-dua. 100 kali mana? Kemudian juga tahapan 22 puluh kali Berapa kali? Empat kali. Terus ya wa wa Salam berapa kali? Tiga kali. Ilai anta maksud di wali doga maklubi Tiga kali Terus baca fatihah buka Baca fatihah tiga kali Setelah fatiha membaca ayat kursi satu kali Setelah baca ayat kursi sekali Baca kulhu wahu Nah, buka lagi tiga kali pala tiga tiga setelah itu baru halaman 27 berdo'a berdo'a ini sampai halaman 35 sampai halaman berapa? 35 jadi, di tangan baru harus cuma halaman 15 sampai 30 ini kalau orang yang sudah tegak-tegak ya paling lama 10 menit lah ya apalagi ngebut halo <laughs> gak bisa nih <ngebut. laughs> cuma yang baca kalau bisa jangan ngebut-ngebut naik -ngebut. motor ngebut-ngebut jatuh babak dulu dulu jadi kita bacanya siap ya terserah, mau dihafalkan boleh gak hafal juga nggak apa-apa yang penting bambat nah. Ya, dan pagi pada subuh mama bangunnya jam 7 dia ya, setelah sholat kodo subuh baru baca bukti kalau usah nanti sore besok ya kalau mobilnya sangat busuk kemudian kalau kita ke Jakarta kemarin mobilnya nggak berhenti berhenti ya kita nanti sama tak terakhir di salat bisa kita setelah sholat itu apa namanya maghrib dan isak baru baca di tuh oh, kalau kita mama mas maghrib ini sudah sudah sholad, oh pokoknya buru-buru lah kita apa boleh saja baca di di mobilnya apa apa yang mau di apa gitu. boleh nah apa, apa yang papa yang tak baca gitu hmm. aku ya istri minum adik tangi teguh khusus artamannya. Tapi jangan menganggapkan ada bisa muti nutasan Islam itu amat tinggi dan Jadi sama siapa-siapa harus. amalannya tanah ah, lama 15 sampai halaman 30. Nah, ini penjelasannya dibaca karena jika kalau kita bacanya setelah kita, apa namanya, dikir sholat yang biasa kita baca Dikir sholat, sholat, sholat, sholat, sholat Seluruh saya kita membaca ini Membaca ini di rumah, boleh, di masjid boleh Di mana, ya boleh Dan mohon dengan sangat, kumpunya jangan ditaruh bawah karena banyak al Banyak Al-Qur'annya, kita makan apengnya jatuh di bawah, saya nggak mau loh no. Nggak terlapis di bawah, juga nggak apalagi kalimatnya gusti oh. kalau suara fitnah itu kan suara mendung kalau suara Quran suara Allah lebih menakutkan daripada suara gede kita okay. harus atur ini ada yang mau tanya siapa yang menjawab pemanggilan kalau kalau Betul, nah, malam, ya. malam, malam. Boleh, tapi karena ini kewajiban Setelah wajib baru diutamakan Yang lain mengikutnya Gak ada tanya Bagaimana kita punya amalan yang lain Bagi baca, jangan dihilangkan Tapi Yang wajib untuk diamalkan adalah baru Lampung Utara yang pernah ke sini siapa? Ya? Ini oh, kan? Yang rasmi kira-kira? Sayubi Sayubi Ya Ucah nanti yang jadi badannya Sayubi Pernah ya ke sini ya. <tuh> Ucah sudah Imam Muharif He? Imam Muharif Imam Muharif Sudah jadi Jadikan badan Sudah ya. Sampai dua badannya nanti ini bocor bulat banget Udah Yang nanti anu apa namanya Kalau ya, ya. badal ya. Kalau ada masalah apapun Itu ditanyakan pada badalnya Imam Malik Kalau Ustadz Hasan ini badal saya Juga Ustadz Masrul ya. Masrul Mas juga akan mudah-mudahan Cepat punya istrinya. amin <teras segimanya> <teras segimanya> Paling kurang saja <teras segimanya> Jadi ini Pak. Poknya itu Pak. Pak. kan Asal kuat di bucu sopet Ini antara begini yang ngadepin Apa nuti bisa di presiden tori presiden Provinsi Lampung lah ya. Gak jelas. yang tanya <tinyolah> <tinyolah> Ya, rumah itu di. saya kita kamu bisa makan, dia lah dengan oh, apa? Uh, bangunnya pesianan, posisi uji ini mau cepat nih keluar koni anjir, mau ke kalau gak ada itu omong dua puluh ada selamat poli ya, saya dulu yang baca nanti di putih. <tuk> وصلي على محمد وآله وصحبه الرحمانين اللهم صلي وصلي محمد وآله وصحبه الكرامين Mau ini, Amen. Okay.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 Atau untuk ujian Untuk menunggu sholat Kita bantuan Tukan kewajiban baca. Jadi cuma Ya dibaca Supaya dapat Apa? Pahala Supaya dapat Bersenangan Tapi nunggu Ujah sholat Dan kita baca ujian Bisa pas pengajian apa Kita baca dari ujian Mulai apa, -apa selesai makanya <tisión> lagi nggak selesai kan bukan lampu ya kalau sudah selesai <tisión> karena sudah dibuat insya allah daftar masuk perguruan daftar masuk surga ini Allah dan jangan dilupakan amalan-amalan surga. surga Insya Allah alisur kita semua Amin. jauh jauh alam Allah ketemu lagi nanti ketemu di surga mudah tapi mudah-mudahan panjang umur ya sehat Sampai di rumah dalam keadaan sehat jadwal apiyah tapi manis langnya, murah rezekinya yang banyak yang parukah terlibatlah penaji terpergi gemukam betina buma pada taat dan taubat semua keluarganya selusinnya suri punah modal rumah terdapat tujuh Allah. Allah, dan Selamat panjang ini wakil sama apa Bapak pamit mempamit Kulauan saat zaman ini Mewakili Untung hati kita dengar mungkin dendengar dengan Paling panjang umur Sehat Awal akhir Paling bertahan Akhiratikun Keluargani kami sehat Akut silatulohmi Mangki Sebelum zaman ini Allah makbun Allah Terus pak pak dan kalau <laughs> bahagia di sini syukur Oke yang ingin ditinggal Buanya gimana